Teman-teman muda, Paus Fransiskus sangat dekat dengan orang muda. Ada dua buku yang paling tidak itu saya baca tentang pernyataan Paus mengenai orang muda. Yang pertama adalah Cornish yang di dalam buku tersebut adalah wawancara dengan Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus memberikan gagasannya tentang orang muda. Paus Franciscus memandang Allah itu ada dalam keabadian dan dia selalu membaloi diri. karena itu, Paus mengatakan bahwa ciri orang muda itu menjadi ciri spiritualitas kita. Sama seperti Allah yang muda, maka dia menyukai sesuatu yang wow, itu tidak hanya sekedar yang biasa-biasa saja. Nah, yang kedua adalah dokumen Kristus Vivit, Kristus Hidup. Ini adalah dokumen khusus untuk orang muda di mana Paus Fransiskus di sana juga tadi menggarisbawahi tentang kemudaan Allah. Apapun yang disentuh oleh Allah menjadi muda. Nah, dalam sematan hari ini saya ingin berbincang dengan Jennifer Odelia salah satu orang muda yang aktif dalam media sosial Ya, apa kabar Jennifer? Baik Tomo, gimana kamu kabarnya? Luar biasa, Mas. kamu gimana? Luar biasa, Luar biasa, biasa juga Lama, Lama gak jumpa kamu sekarang? kegiatannya apa? Kegiatannya lagi belajar ngomong forever student Oh ya forever student. Lagi S2 di BINUS BINUS SCHOOL Lagi nulis stesis Oh, bikin iya. lagi selesai. Dulu kan sebelum di BINUS ada dulu kuliah di UAN ya. Iya, kuliah satunya di situ. Kemudian oh, mm. juga aktif di media sosial. ya. Sekarang mm. nya berapa? Waduh, itu the point <laughs> banget ya. Oh iya. Yeah. <laughs> Sekarang followernya empat puluh dua ribu ya situ itu. ribu ya luar biasa ya. Iya. Nah, kecilan. sebagai orang muda, eh, bagaimana? Jennifer sebagai salah satu orang muda itu sama seperti orang-orang muda yang lain kan punya banyak keinginan, cita-cita, harapan begitu mungkin bisa di, disampaikan, diseringkan kepada teman-teman muda keinginan Jennifer di dalam kehidupannya Oke, okay. dulu keinginanku cuma satu sih, pelayanan Tuh, pelayanan lalu kemudian ada arah-arah pengen diri susten juga dulu, dulu. Hmm. Sekarang Sekarang waduh, lebih bagus bantu di luar ya. Oh. Lalu dulu kan aku tuh memang sering pelayanan, suka pelayanan. Ketika datang ke Jakarta pindah, aku gak punya siapa-siapa tuh oh, kalau iya. mau kenal siapa-siapa. Kemudian aku pengen aktif di gereja tapi ditolak. Wah gitu. oh, iya, saya ingat jadi ingat 4 atau 5 tahun lalu itu ya, kamu iya. cerita di sana, ditolak, di sana ditolak, kemudian akhirnya sampai di sini. Saya temukan sebagai gelandangan rohani. <tik> <tik> <tik> iya, iya betul, betul Empat tahun lalu itu. Ya, waktu itu memang sat satu pertimbangan saya simpel sebetulnya. Paroki itu sebetulnya kan dari kata parokin. Sebentar, ada kitab sucinya ini? Ada tuh. Ada. Paroki itu dari kata parokin dari bahasa Yunani yang artinya adalah Musafir atau pengembara. Musafir atau pengembara. Dan Paulus menuliskan di dalam surat Rasul, di dalam suratnya kepada umat di Efesus, itu menuliskan dalam dalam ungkapan negatif. Gitu ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah dalam semangat itulah maka saya menerima dengan sukacita itu Jennifer bisa pelayanan di Parok ini terus ya. ya. kamu pelayanan di Masmur ya? Iya pelayanan Masmur jadi dulu kan aku memang, memang pengen aktifnya jadi pemasmur tapi kan ya. ditolak terus pas nyampe di sini ketemulah dengan ngomong teguh cerita curhat ya. gitu kan Eh, diterima jadi kayak seneng gitu. Walaupun pas setelah diterima, tetap ditolak lagi ya. dengan lingkungan sekitar. Ya, ya itu pergumulan dalam hidup. Saya kira juga pergumulan bagaimana orang muda ya, tetapi saya tertarik bagaimana kegigihanmu. Meskipun ditolak di sana, di sana, kemudian juga dalam pelayanan di sini, itu nggak gampang. Saya tahu nggak gampang karena aturan mengenai ini. Uh, yang boleh pelayanan adalah umat lokal, gitu, apalagi kemarin pandemi begitu, tetapi kamu punya kegigihan. Nah dimensi ini perlu diceritakan bagaimana kegigihanmu sebagai orang muda. Ya, jadi waktu itu kan pas ditolak tuh ngomong tuh kan, hmm. itu kan tadi cuma cerita di luar pas ditolak-tolak itu aku mikir kan, saya agak banget ke gereja buat aktif karena aku bertanya-tanya pada diri sendiri di ya caranya supaya aku bisa pelayanan tapi nggak usah ke gereja karena waktu itu aku ngekos romo, ngekos kuliah, kuliahku juga di kafe romo. apa, minggu tuh pasti ada aja pengeluaran dan kalau misalnya ke gereja itu kayak jauh gitu jadi itu menguras uang jajan juga. Jadi ya udah gimana caranya ya, akhirnya dengan bekal ilmu yang aku pelajari waktu itu sebagai nanti pegang kamera dan macam-macam ya udah aku mulai dari situ tuh lalu aku bertanya-tanya deh kan pada tahun 2018 ribu ngomong itu masih ba jarang banget konten-konten katolik itu kan banyakkan dari teman-teman sebelah gitu kan jadi aku mikir kalau misalnya mereka bisa kenapa kita tidak gitu dan aku ya udah aja dicoba aja gitu dengan oh, seberapa ya, followersmu kan baru seribu tujuh ratus waktu itu terus akhirnya kamu banyak membuat konten-konten Masmur itu ya, iya, lagu laku Masmur. Masmur, kemudian konten-konten lagu-lagu nyanyi-nyanyi rohani, kemudian akhirnya berkembang, bertubuh. Iya, kemudian. dari nyanyi-nyanyi dulu sih lebih tepatnya Romo, ah. karena aku jujur banget gak tahu banget lagu-lagu duniawi, lagu-lagu pop, cinta-cinta oh. tuh aku gak tau. Aku cuma taunya oh. lagu ini, lagu bahagia Suci sekali. <laughs> gitu, jadi oh. apa aku juga kayak bingung kan waktu itu kan. Kalau misalnya aku posting lagu rohani laku nggak ya? Ada yang nonton nggak ya? Ada yang dengar juga ya? Tapi ya itu ya itu yang aku punya gitu Jadi udah punya nyanyi aja. Eh puji Tuhan diterima sama teman-teman di media sosial. Gitu. Ya, itu kan menarik bagaimana kamu tidak patah oleh aneka macam penolakan, tetapi kamu mengisi dengan sesuatu yang yang kreatif gitu ya, positif. Hmm. Ya orang muda itu punya ciri yang saya kira fatal ya. Kalau salah pilih, salah langkah itu bisa menjadi fatal bagi orang muda. Maka saya ingin memperdalam mengenai bagaimana pilihan-pilihanmu tadi itu meskipun ditolak dan seterusnya tapi kamu kemudian mengisinya dengan perbuatan baik ini luar biasa loh. Iya, iya,